Akankah GBPUSD kembali mendapatkan tekanan? Secara umum, bias harian pergerakan GBPUSD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di area kritis. Jika kita perhatikan Pergerakan GBP/US GBPUSD sedang tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,41639 sampai 1,41964, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga gbp GBPUSD kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 1.41111. Sebaliknya waspadai jika harga GBPUS diterus bergerak ke atas dan menembus level 1.41964 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.42492. Sekian analisa forex untuk tanggal 3 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212